Sanggup menahan lelahnya belajar Maka kamu harus menahan perihnya kebodohan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Dan kalian selalu sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Us Agnes yang kedua kalinya Pada materi kita hari ini Nah, akan membahas tentang permainan bola kecil. Di dalam permainan bola kecil ini ada banyak sekali olahraganya. Contohnya ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada tenis lapangan, ada kasti dan ada softball. Namun kali ini kita akan belajar satu materi saja yaitu Permainan Kasti Sudah siap untuk mengikuti Penjelasan dari Us Agnes? Are you ready? Let's go! Pada permainan bola kecil Atau Kasti ini Us Agnes akan membahasnya Menjadi empat Yaitu Yang pertama Ada pengertian Dari permainan bola kasti ini yang kedua ada perlengkapan yang dibutuhkan dalam permainan kasti ini yang ketiga yaitu peraturan yang ada di dalam permainan yang keempat ada teknik dasar yang harus kalian ketahui Beranjak di pengertian Permainan Kasti Pengertian Dari permainan ini Adalah salah satu Permainan bergub Dalam bola kecil Dengan jumlah 12 pemain Dengan lama Permainan 20-30 menit Di setiap babaknya Sedangkan Habat yang ada adalah dua, dan setiap kali istirahat diberikan waktu 15 menit. Beranjak di poin yang kedua, yaitu peralatan yang ada di dalam permainan kasti. Yang pertama ada bola, yang kedua. Ada tongkat pemukul Yang ketiga ada tiang hingga Yang keempat ada bendera atau keset Menginjak poin yang ketiga Yaitu peraturan permainan Dalam peraturan permainan ini Dibagi Rus Atlas menjadi dua yang pertama, yaitu ada jumlah pemain. Di dalam permainan ini, jumlah pemainnya ada 12 orang di setiap regunya. Yang kedua, yaitu waktu permainan. Dikatakan oleh Ustadz Nes di awal tadi, waktu permainan adalah... 20-30 menit di setiap babaknya. Poin yang keempat yaitu teknik dasar yang ada di dalam permainan kasti ini. Yang pertama ada teknik melempar. Yang kedua ada teknik menangkap. Yang ketiga ada teknik melambungkan bola. Dan yang keempat, ada teknik memukul bola. Nah, dalam teknik dasar ini, yang perlu kalian pelajari hanya dua saja, yaitu teknik melempar bola dan menangkap bola. Di dalam teknik melempar ini, Gus Abras membaginya menjadi tiga. Yang pertama yaitu teknik melempar bola mendatar Yang kedua yaitu teknik melempar bola lambung Yang ketiga yaitu teknik melempar bola menyusul tanah Berikut adalah contoh-contoh dari Teknik melempar tersebut. Ini adalah teknik melempar bola mendatar. Ini adalah teknik melempar bola lambung. Dan ini adalah teknik melempar bola menyusur tanah. Berikutnya adalah teknik menangkap bola. Di sini, Pus Agnes membaginya menjadi empat teknik. Yang pertama, ada teknik menangkap bola mendatar. Yang kedua, ada teknik menangkap bola secara lambung. Yang ketiga, Teknik menangkap bola lurus dan rata, yang keempat yaitu teknik menangkap bola rata tanah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang dapat Ustadz Nes sampaikan kepada kalian. Sangat mudah bukan untuk dipahami. Nah, kalau belum paham bisa diulang kembali dari awal ya. Sekian dari Us Agnes. Semoga apa yang disampaikan oleh Us Agnes selalu dapat bermanfaat untuk kalian untuk pengetahuan di bidang olahraga. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa selalu sholat dan membantu orang tua. Yang dari Ustadz Nas, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.